video ini mengandung kata-kata kasar -kata dan ya video pun video itu juga mengandung kekerasan ataupun uh, pengucapan yang sangat tidak uh, tidak ini tidak boleh di, tidak boleh ditiru ya dan juga ya silahkan subscribe ke channelnya Flaming Dash kalau belum kalau gitu saya harap kalian semua suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe ke channel saya dan dan ya selamat menonton semuanya bye bye. Alhamdulillah so kembali lagi bersama saya di channel Lalu Brony di sini dan kali yeah. ini bersama bersama kawan Brony saya yang do yang Kedua, hmm. maksudnya kedua saya ya. Kedua teman brownie saya ya, yaitu Fatur Fatur Adelansyah, iya, dan Flotus Gaming atau Desember Taman ya. Yang lagi makan, tapi gak apa-apa. Nah, dan... iya, betul, bang. ya santui, lah ya kan? lapar ya. lagi makan pula, santuy aja. Kalau ngomong santai, santai aja. santuy pula. Dan kali ini uh, video yang kami bertiga mau reaksi adalah Equestria Girls dan chapter dua The Walking Dead ya. Yeah. Dani, Dani, dan video itu juga saya sudah sudah minta izin ke Flaming Death dan ya pastinya Flaming Death menyutu Anak Sulanta mana nih anak Sulanta? Kita kayaknya dia. Nah, mungkin nggak bisa join kali. Yeah. Iya. Iya mungkin lagi seribu kali. Kita bertiga yeah. aja. Ya yeah, kayaknya jadi tanpa berbasa-basa lagi kita langsung mulai aja ya tanpa ya, lama atau apa ya iya yang jauh kaya si pastornya lebih sibuk atau cuma aja kalau sibuk sih nggak apa-apa ya atau gimana ya ya allah langsung mulai aja nasib ada dari awal lah masa dari langsung lagi? guys disarankan tidak didampingi oleh orang tua karena mengandung kekerasan dan ya adegan-adegan yang sangat seram pokoknya tapi ya kalau gitu selamat menonton dan dan bye-bye dan tadi aku udah nonton video dari swanta jamming mengepleng si patrun iya Betul <laughs> banget. Aduh. Aduh Aduh Bahaya Kenapa ngga tuh? Hahaha Hahaha Diasu juga kamu menjelaskan tentang video ini Slash Sunset I already told you I don't wanna oh. <gasps> oh ya bete wave Film ini Ya Lebih biasa ada peringatannya juga Dan yang Tidak tak video yang mengerikan hal arafara didampingin orang tua guys betul tuh iya, betul, makanya lah arafara nah itu yang kita lakukan ini ya guys makanya saya sang itu harus dampingin dan, orang tua iya dan, dan, banyak. Mm, ada iya i dan saya rasa kenal tuntutan hukum jangan salahkan kami itu dia iya betul sekali dan kita lihat di sini ya selesai nanti aku makan dulu guys biar aku kenyang dan semangat dan bikin konten Selanjutnya selanjut. aku akan perangi si ini. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Eh buset. Tapi <laughs> by the way, by the way, kita lihat di sini, uh, Flash ini lagi mimpi. Boleh, baik, baik, baik. Ceritanya. <laughs> Ayo, lanjut pak. Di awal video Ui. ini, ini Flash ini, nah, ini saya mimpi loh. Edit every player tiba-tiba patoh telpon telepon Aduh. <laughs> ini mau bahas videonya Kalau lagi mau nah, telpon. Nah, telpon, mau bahas, kita dimulainya tuh play videonya bahas dulu lah sudah masa nggak dibahas videonya cincinnya cincinnya kalau nggak dibahas ya tapi ya enggak apa apa lah tapi pokoknya siapa present ini lagi mimpi kalau teman temannya itu ya jadi zombie lah ya zombie guys what happened what happened Anjay, giginya sunset dong Aduh Ada ada ada nih Tidak ada Oke okay. Sunset Buat teman-teman <laughs> dan tim Fatasacemi akan di-prank siapa aja Aku akan prank Fatur Jangan prank Jangan prank. prank Akan dipakai Pick akun dari Fatur Adelansia biar prank Aduh, di <laughs> aja ada jangan prank saya dong nanti subscriberku marah nanti ke saya soalnya soalnya ada juga subscriberku dari luar negeri bukan cuma di Malaysia dan nggak perlu bahas itu lanjut lanjutin aja Yuk, lanjut ada videonya lanjut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 Just in time. In time for what? Well, I was hoping that maybe you could teach me how to kill walkers and how to. Dan tadi hujan sudah rampanas lagi parah. If that's okay, <laughs> yeah. Of course, I'd be happy to teach you. Meanwhile, okay. Nope, I'm still saying that we're not finding any food or water. Stay positive, AJ. We never know what we can find. Oh, ada nemuin air, tapi kita akan lihat airnya apa nih. Misteri ini ya, Misteri. Oh iya, know. Oh iya, jangan sampai anak serontak join lagi dia. Diketawain iya, iya, iya, iya, iya, you found a lake with fresh water. Um, better not drink it yet, <tune> <tune> Tapi we bukan sembarang air first. itu. Yeah, yeah, right. yeah, yeah. namanya Kita itu. sampai kira. Sampai kita tahu apa yang terjadi gitu. Apa terinfeksi dengan itu. Zombie, kalau nggak salah ya, iya, zombie kita kan. yeah. Zombie, nah, udah kesakitan nih, kan? Karena <coughs> itu sebenarnya zombie, Ari zombie, zombie, yeah. yeah. zombie, tangannya zombie, zombie, zombie, zombie, Princess. Yogi, open princess. Loi, open kayak sini mereka berdua di sialan nih tadi. Wah kira udah siap. edit IP player by art by Sorry, oh, and casting by. Rumah banjir. Oh, kalau ya oh, banjir. eh? Banjir. Banjir. Oh, kami itu. Oh, okay. hujan soalnya. Oh yeah. iya. Right. Yeah, yeah. uh, sure yeah. Kami sentri walking kedua. Water's gonna tahu kenapa air itu aneh. Buang. I'm like, I'm like". Aku oh Ini tadi sebenarnya aku mau ikut. Ini malah diajak ya. Gak apa-apa lah. Oh iya. Kalau ch gimana ya? Aku mau ikut atau enggak ya? Saya pun tahu sih sebenarnya. Hanya you... <gasps> oh. itu. Tuh. Oh. Oh. Oh, oh iya. Saya pakai headset dulu What biar dengan suara saya ya. Oh iya. Yeah? Nah gini aja. Nah dengan bisik ya. <laughs> Oke. Okay. udah oh, no. Kayak headset yang canggih dan tidak ada. No comment ya kau headset baru ya. Yo yi. it's been fire. minum air tuh, Jangan sure minum air dong. Stay strong timber. Oke. What's wrong? Oh my gosh. Stay back. I need to check on him. What's going on? Favour, can... ini sini berapa menit 15 menit kayak biasa 15 menit ya. Don't drink the water. Oh kan ada waktu itu dia ya. satu aku gak ikut ya karena aku lagi ke kota soalnya dia dua aku mau ikut sama mereka ini <San> ah gak tau kenapa <San> ya kita join aku ngapain dia? ya nggak apa ya sebelum keluar kota kan gak dulu sama ya, babes minggit baru sekarang <San> itu dia emang hopeless loh untung itu kagak diminum itu kok enggak jadi zombie iya nambinya ya i'll be right back she's kidding right Apalagi dek Ya bentar bentar mau makan selesai Iji adik aku lagi ya, ya ampun ya ampun Ya nyari obat? kalau nggak salah nyari obat ya kok oh, ya, Kalo salah <tid> nah. Masuk nah. You will find it. I guess I'm going this time. Please be careful, Rarity. You're going. You don't even. what But I do like to see her fail. Nanti aku nih emang nih ya. Please be careful, y'all. And good luck. Okay. Nanti. Okay. A few hours later. <laughs> berapa jam kemudian ya, iPad mentor nah, ini iPad ngentot aku itu gak bisa nge ya tiba-tiba iPad kesan ini soketnya longgar soalnya Oh. apa jangan-jangan stop kontaknya yang longgar ini stop hmm. kontaknya yang longgar biasanya tuh ini stop kontaknya yang longgar biasanya tuh iya Timber is dead, you will totally regret hmm. it Stop kontak bukan kayak keren. Stop kontak kami modern. You did udah bisa charge juga. Oh. Wow, <tuk> Wuih Sunset. Wuh, ngeri juga ya. Jadi yeah. <laughs> jam sekian zombie kaget tuh. Mampus kau. Yeah. <tuk> udah belum? Okay, yes. Untung, untung bawa ini senjata. Iya. Untuk menyerang zombie. bukan untuk yeah. menyerang <tuk> juga. Thinking, manusia? kalau menyerang manusia atau makhluk di bumi pasti ini. Ow, easy. Sekarang Sekarang, kiri, dan akan mulai Aduh. Oh, easy. Okay, nice. So, tuh. Guys, come quick. Aduh, aku How can we be sure that the medicine is inside? Oh, I guess we'll have find out. Obat obat-obatan ya? Ya loh, obat-obatannya, obat-obatan khusus. Ya, khusus ya. Masa lagi nih, kita... Khusus bagi yang ya. mau makan apa aja. <laughs> Yoi. Ya uh <-huh. laughs> nah, itu obat-obatan vitamin, wey. Masa kita lah. akan melihat triksi lemut atau Deschan bilang triksi buta. Any luck? Ada dia, ada dia. Tersibuta <tuk> Bentar tersi <-but>. lagi bentar Jangan <tuk> <Bentar. Bentar. tuk> Jangan <tuk> <tuk> Nanti kalau ada dia baru <tuk> bilang tersebut Nanti <tuk> Tapi jangan juga sih kasian juga karakternya. Iya loh Kan pengen <tuk> <tuk> aku bilang nih Itu itu Itu dia Tricksy-nya ternyata parah, cu Oh pistol, Bay. I know apa ya, guys? Komen Two. di bawah ya. Ah, agak, agak. It's alright, Trixie. It's alright. It's me. It's alright. Hey, Gak sama ini. air mulu Sini kusihkan, Boy. It's Oke, okay, okay. ternyata Selama ini, sembilan woi, dua minggu woi, kayaknya iya. Kalau dalam tunggu, dari bulan Januari, kah, atau Februari? Iya, Biasanya... lama banget, masih lama. Don't worry about that. It's over. <tos> <tos> Longer on this place, Trixie. You can come with us. pertanyaan mana si Tora Jangan ambil handphone This looks like a place where a hordes very. <laughs> well, you're not wrong. <laughs> you're <a> <nanny>. Aku bukan pernah ke pertandingan sama kali. So ah, Sangat nah. hey, <gunugans> <laughs> oh, oh. oh, Udah ke aja. air? Where did you find all of these? Honestly, I the when all started. Kalau di Danau so sure itu, sebetulnya mereka sudah sering ke Cijombi. Si itu, in right. e nah, ini yang saya maksud nih, dan saya bilang ada peringatan well, yang, "Bang, ada yang menginginkan umpanya?" Ada yang "Dear". We Han boyfriend... <laughs> bungi. still die if we don't hurry back. Trixie <laughs> do you have any backpacks we can store the supplies. In? Yes, I do. Oh wow. Come on. See today. ada setiap Parker itu pemimpin saya nih. So, berapa menit kemudian? It's clear. Let's go. Come on, girls. Hurry. 20 menit. Ini sosok siapa ya? Halo, halo, there. Halo, halo. Ya, if he's not okay, dead. Si sosok siapa tadi? Yang ngomong belusan tadi. Dariti. Dariti. Dariti. Iya. Yeah. Jangan minta itu. Enggak <laughs> ada gambar mana mungkin hey. saya tahu sosok siapa itu. Huh? Ya, apa itu. Mm -hmm. siapa itu tadi? Ah, yes. Ini kayaknya suatu tuan Sparkle nih. Kayaknya sih antara antara mm -hmm. dan tuan Sparkle tuh. Adagio, hurry yeah. up. Hurry up. And Sonata, they're close. Oh, teman-temannya apa ini Ad ada nih. I can feel it. Eh. Tuh, tuh tuh ada sih ada uh, kakak perempuan ya kan sisters kan. Iya <tuh> yeah, makanya itu. Oh berarti dedah sih itu, dedah sih itu. itu. Berkebun itu. Tapi ini ada peringatannya ya. Ada adegan ceritanya <tuh>. gitu. Iya. Okay. Okay. Zombie berdatangan. Eh <tuh> eh <Hey. tuh> hey, buset. Oh, oh, stop. Oh, oh. Dia akan mengorbankan dirinya untuk mereka berdua, Arya dan Sonata. Itu makanya itu loh, karena mereka berdua kan <laughs> apa ya yang memang jadi zombie. Ya, <laughs> <laughs> <laughs> lagi itu tuh aja usianya Siapa tuh? Siapa tuh? Suatu iya, kan? <tuk> <Hei. tuk> guys aja mulai dah. Jangan makan, iya. Mati, kaget gua bangkit, bangkit, bangkit, bangkit, bangkit, bangkit. Kesuikan itu ini, kaki, kaki, kaki, kaki, kaki, kaki, kaki, wants to be alone. I don't blame her. I'll you. What? Aduh! I'm pretty sure she didn't deserve that. Aduh! God, God. Let's oi, Oh. oi. Jangan terusin. Selesai. Bagunya aku Selesai sudah. Tapi serontas ini terlambat. Udah terlambat dia. Iya loh. Gak apa-apa. orang ikut aja tuh. Iya apa-apa sih. Udah 12 menit lebih loh iya guys jangan aja dulu kali ya videonya ya iya, iya. bye nanti chat ke dulu, ya. dulu dulu kita lihatin lanjut itu yang mini crab. apa itu yang versi gua oh iya nanti aja itu next ini aja, ya. Yeah, next yes, aja. Kian yeah. ya guys dulu ya untuk video kali ini dan kita kan tuh lagi di next video ya bye jangan lupa subscribe ya ya bye bye bye bye bye bye bye bye ya. yeah. hey, bye